ternyata ada ayah kejora juga di indosiar malam ini persahabat yang sedang foto bareng nih dengan rara lidah persahabat ya sampai di alasi cemburu persahabat ya karena rara Linda ini merebut nih ayah kejora aduh kalau sudah ketemu nih adik kakak selalu aja ada tingkah lagu kelakuan yang selalu membuat kita bahagia Insyaallah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dipermudah Apapun yang dilakukan oleh idola yang sayangan kita postingan tersebut, momen tersebut ini jadi post kembali oleh akun HP kentang Kota Sultan, ada kalimat ganson yang dituliskan Adik kakak kalau udah ketemu ya gini Katanya persahabat ya Masya Allah banget memang luar biasa pertemanan dari Rara dan Dede Lesti Bicara Ke kabar berikutnya kita lihat persahabat ya Ini ada sebuah kabar foto yang sangat luar biasa Walaupun candid tentunya cakep banget ya Idola kesayangan kita Masya Allah Penampilan malam hari ini selalu saja membuat kita semakin bangga Dan semakin bahagia Apalagi para fans menunggu banget nih penampilan Leslar Malam hari ini persahabat diperhatikan di unggahan ini Akhirnya muncul juga nih pasangan Lesni dan Rizky Bilarah di Indonesia persahabat ya Wow Masya Allah dimensinya luar biasa banget ya Idola kesayangan selalu saja membuat kita bahagia Dan kita selesai sama stylist baju Leslar malam hari ini Lesti Renzila Renzilazuardi, Dress Stylist, itu Kak Harap Project Wow, luar biasa banget sahabat ya Yang mengurusi baju-baju Lesti dan Rizky Bilar Ini orang-orang hebat semua, Masya Allah, cute Dan selalu membuat kita baper abis nih Dibuat oleh Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini Selanjutnya juga kita lihat persahabat, tidak ya, ada spesial dari IG-nya Bang Ariel tuh. Semangat Studio Indonesia Live. Kita harus tetap semangat persahabat yang mudah-mudahan di dalam kesenangan kita memborong banyak piala malam hari ini. Doakan support dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan cedukan vitamin manja di malam hari ini jangan kemana-mana. Total stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhaya selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? setelah berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.